Klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate seputar Leslar tentunya Baiklah setelah perasaan dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini Ada kabar spesial yang tentu kita dapatkan persahabat ya Perhatikan di unggahan pertama Di sini kita lihat persahabat ya Ini adalah momen spesial ketika Dede Elasti dan kakak Bilar ini otw mau ulang per ya Tentunya dari lokasi syuting dari situ. Mas Wawan pada gercep banget ingin tentunya mendapat berita langsung dari Dede Lesti ya Dijaga ketat nih oleh Bang Aril, Bang Adlin dan kakak Rizky pilar nih Dede Lesti terlihat persahabat ya Masya Allah dan terpositikan ini kakak Bilar ini ngalihin mas Wawannya biar enggak tentunya wawancara Dede Lesti persahabat ya unggahan ini di kembali oleh akun Leslar Love underscore Ada kalimat Gapsen yang dituliskan waktu itu dicuekin papa Sekarang osa dicuekin Wawan Si kakak udah ngalihin biar Wawan gak ngejar dede gak mempan katanya tuh ya <laughs> Dan kita lihat persahabat dalam postingan ini banyak sekali tanggapan dan komentar dari para fans Yakni dari akun NAGZ cerdas si kakak pengalihannya wkwk nyebutin merok biar gak diliput eh tetap aja dicuekin sama mas wawannya katanya tuh berikutnya juga komentar lain diberikan dari akun inegal Almira pengalihan perhatian wawan eh gagal tapi tetap best usaha melindungi istrimu osa satu gembangan juga persahabatan untuk kita semua bahwa kakak bilar tidak ingin Tentunya mas wawannya bersahabat ya, ya Ngajar-ngajar dede elas di kecioran Doakan yang terbaik mudah-mudahan Tentunya dede dan kakak bila selalu dilindungi Dan selalu diberikan kebahagiaan untuk selanjutnya ada kabar terbaru nih persahabat ya malam hari ini, kita lihat aja Masya Allah, ternyata malam ini Dede Lesti kakak bilang ini dinerbaran persahabat ya. Ada Papa Daniel juga tuh lagi acungin jempolnya, ternyata dengan wanita-wanita cantik dan hebat persahabat ya, salah satunya ada Kak Tio Santi ya, Masya Allah. Dan ada kalimat caption juga dituliskan Dinner bareng wanita-wanita hebat dan cantik-cantik nih Kecuali papa saya tuh dituliskan oleh kakak Bilar ya <laughs> Dan kita lihat juga diunggah kembali oleh sendal putih Bilar Kalimat caption pun dituliskan Dinner pokoknya gak ada capeknya mereka ini Sampai lupa kalau malam ini harusnya ada vlog <laughs> Luar biasa persepet ya